Serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat sekitar selalu tentunya Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menggali percobaan kita di pagi hari ini Tentunya kita dan ke kabar pertama para sahabat ya ada kabar spesial bahagia Tentu buat kita semua para fans, ya Alhamdulillah tentunya lagu Lesti Kejora sudah bisa didengarkan nih Tentunya di aplikasi Juke juga para sahabat ya Tentunya luar biasa banget wajib trending kan dan wajib booming Lagu atau single terbaru dari Dede Lestik bawa aku ke penghubungan para ya Liriknya sungguh luar biasa banget para lagunya bikin candu nih Yang mana tentunya ada sebuah lirik Ditinggal nikah ku lepas dengan ikhlas Gantinya kamu ikhlas membawa berkah Ini luar biasa banget persahabat ya Semakin tentunya kita dibuat bahagia oleh Lesti dan Rizky bilat Tentunya sudah menemukan pujaan hatinya persahabat ya Yang sudah membuat dan tentunya membuat Dedek Lesti bahagia Yaitu Rizky Bilar Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan keberkahan kebahagiaan Buat Dedek Lesti amin ya rabbal alamin kita kompak, para ya, tunjukkan tentunya kesulitan kita juga untuk trending dan membunginkan lagu Dede Alasi Kejorek terbaru ini, para sahabat, ya, selalu support, selalu doakan untuk karya-karya dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya, para sahabat, ada info spesial dari Bang Ariel, ya, yang mana tentunya malam hari ini, tanggal 25, para sahabat, ya Lesti akan hadir di konser LIDA 2021 Top 21 Grup 7, para sahabat, ya, sebagai juri dan tentunya akan berkolaborasi juga dengan tiga peserta, para sahabat, ya, ada Ade, Rio, dan Evi nih, para sahabat. ini keren banget, kejutan buat kita semua Farah fans, alhamdulillah tentunya malam hari ini bakal tampil di acara konser LIDA 2021 di Indosiar. Ada sebuah kalimat caption ya di sini kita lihat ada caption tuliskan Malam tanggal 25 2021 ada penampilan Lesti Kejora di program LIDA konser top 21 grup 7 kolaborasi bersama ya mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat telah hanya di Indosiar. Tuh bersamaan ya. info langsung dari Bang Ariel yang mana menginfokan bahwa Lesti malam hari ini akan tampil di Indosiar dan selanjutnya ada info juga buat kita, para sahabat, ya, bahwa Leslie Gejora tentunya tampilnya hanya sebagai juri, para sahabat, ya. Di sini ada info dari Lensler Angker History yang mana menginfokan lewat postingannya, para sahabat ya, ada sebuah kalimat dituliskan launching lagunya Dedek untuk Live tanggal 28. Jadi. Nanti malam hanya ngejuri atau kakak nggak ada ya Lagi ada yang diurus, info live Bunda Lilis Tuh, para sahabatnya ini info langsung dari Bang Banderi ketika live Yang mana Rizky Bilar malam hari ini tidak tampil bareng Dedek OST, para sahabat ya hanya ngejuri aja, tentunya doakan saja walaupun tidak tampil bareng Kita selalu support untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya Para sahabat kita lihat juga Ini ada unggahan Spesial banget para sahabat ya Yang lagi rame banget nih yang dibahas Ada sebuah postingan juga Dari akun Leslar Indonesia 2020 Yang mana memposting sebuah Postingan kalimat komentar para sahabat ya Dari salah satu akun di sini tentunya menyampaikan kita doain idolanya beneran nikah, tapi mabuk ya, jangan ikutan adat padang dong. Masa malu pakai adat Aceh, tuh, persahabatnya lain rame banget. Membahas Rizky Pilar yang ikut-ikutan memakai adat Minang, persahabatnya padahal. Tentunya Rizky Billar memang asli orang Padang, persahabatnya. Kita hiraukan aja, jangan dikubis kita tentunya dengan tetap fokus satu jujuan yakni Lesti dan Rizky bilang menikah kalau nah, mau tersebut juga tentunya ada sebuah kalimat caption dituliskan nih disitu dikatakan begini nih kalau emak-emak dilahirkan di antarika pengen ngakak tapi lucu pengen tampol tapi membagongkan tuh para sahabat ya tentunya skak keras banget nih dari fans Lenslar banyak tanggapan banyak sekali respon juga dari para fans Ya, dari akun Instagram andrea 7948 mengatakan Aku sudah capek sama mereka Nggak ada pinter-pinternya Tuh, persahabat ya Udahlah kita Tentunya Kira saja Tetap fokus dengan hubungan Lesti dan Rizky bilang Dan tentunya ketika live Instagram Bang pun Persahabat ya Kita lihat aja nih keunggahan selanjutnya Ketika live bareng Bang Awan Potret Persahabat ya Bang Diri juga menyampaikan bahwa tentunya Dede baru melepon ke Abang Diri lagi rame banget Abang Bilar tentunya ikut-ikutan memakai adat Minang sahabat ya Dan ditegaskan juga oleh Bang Diri bahwa Rizky Bilar itu memang orang padang bersahabat ya Tentunya ada-ada aja nih Bang On Potter juga menyampaikan di hari kebahagiaan masih aja ada orang yang iri pasapetnya yang mencari-cari kesalahan orang lain Itulah yang disampaikan oleh Bang Awan Tentunya doakan saja, support saja untuk Lesti dan Rizky Bila muda Selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju halal Postingan tersebut adalah di kembali oleh akun Instagram Stalfutianus Kermilan Yang mana sebuah kalimat caption juga dikatakan Maklum bang si kakak kan dikira orang korea gitu jadi gak ada yang percaya kalau kakak itu sebenarnya orang padang bersahabat ya tuh Padahal sebenarnya aslinya Rizky Bilal adalah orang Minang bersahabat ya Jadi yani orang padang yang mana tentunya memakai adat Minang bersahabat ya Doakan support terus buat hubungan idola ke saingan kita ke kabar berikutnya, para sahabat, kita mendapatkan kabar spesial juga tentunya dari Pak Otis, para sahabat, ya kita lihat di akun Instagram pribadinya. Pak Otis mengunggah sebuah postingan foto tentunya meeting barang Rizky Dilar, para sahabat, ya wow ada kejutan lagi nih tentunya buat kita semua para fans. Apa mungkin kejutannya tentunya seputar pernikahan, aduh makin penasaran dan makin dibuat traveling, para sahabat, ya tungguin saja mudah-mudahan. Kita mendapatkan informasi dan kabar terbaru seputar pernikahan Lesti dan Rizky Bilar bersama Pak persahabat ya Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia langsung persahabat ya dari idola kesayangan kita Dan tentunya mudah-mudahan persahabat ya hari ini kita mendapatkan cidukan vitamin manja langsung persahabat ya dari Lesti dan Rizky Bilar Mungkin ini informasi di pagi hari ini persahabat bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.